Jagalah hati, jangan kau kotori Jagalah hati, lentera hidup ini Jagalah hati, jangan kau nodai Jagalah hati, cahaya ilahi Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih Jagalah hati, lentera hidup ini Jagalah hati dari iri dan keki. Jagalah hati ingat ilahi. Jagalah hati salawat pada nabi. Jagalah hati jangan kau kotori. Jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati jangan kau nodai. Jagalah hati cahaya ilahi. Jagalah hati jangan kau kotori. Jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati jangan kau nodai. Jagalah Lahir batin, rasa sakit,